Ya kemarin ada yang tanya sama saya Bahkan ada yang nawarin Mas besok pakai sound gak? Enggak? enggak Karena kita biar bodoh dengan teman-teman tuh Biar suasana keceriaan ada di mereka Dan asal kita mau memahami maka Kita akan tahu keceriaan mereka tanpa harus dengar-dengar suara seperti kita dengar. Makanya kita memutuskan dari ini Tidak ada sound sama sekali Dan kalau saya ngobrol kayak begini Karena banyak yang bisa mendengar Makanya saya ngoceng di Gangga sebetulnya saya sama Lia akan memakai bahasa isyarat dari awal sampai akhir nah ini kan lo sakit yang dorai soal bahasa isyarat. udah malah meng-step ini ada yang mek mek mek mek siap? mek pijet sih lihat? Ini pijet deg-degan nih Oke, okay, dia semangat. Kita tepuk tangan untuk ya. dia. <tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> There. <laughs> Ya, <tose> terakhir. Thank you. Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> うんうんん <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh oh oh. Um. Um. Oke eh, eh, eh, Jangan takut-takut untuk tertawa. Ini sing rada geli iki mergo rada dong apa stres kok omah. Bapak ngleleh ya. Kalau ngleleh silakan ada makanan di sana. Sudah tersedia. Ini sambil makan enggak apa-apa, selasannya santai.